caranya nggak ribet guys lebih mudah tapi rasanya lezat nah ini buat makan mie goreng mie, mie goreng bisa mie ayam bisa ya guys buat lalapan terserah maunya anda kayak gini dimakan ya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bikin acar ya guys ya, ketimun sama wortel sama jamur jamur kuping guys. Nah ini ketimunnya guys, udah aku belah, dibuang dalamnya, dalamnya dibuang. udah aku cuci guys, udah aku siapin semua. Tadi ini ketimen satu, tapi besar guys. Aku jadi empat. ini ke di potong-potong potong potong panjang panjang guys tipis-tipis maaf ya gak berisik ke baju besar-besar nah. ya boleh sesuka, sesuka. anda biasanya tuh ada yang pakai pasrah ya guys ya pasrah buat masalah timun lah masalah itu wortel tapi aku suka diiris suka irisan Sini guys. bahannya tuh mudah guys enggak enggak ruwet gitu loh mudah cuman apa cabe, coba sama gula-gula pasir cuman itu ntar dikasih irisan berambang nggak ribet tuh guys udah Uang, takutnya pahit guys timun yang atasnya tak takutnya pahit sangat mudah usah dipet-ribet guys Ya, ditaruh di kulkas, guys. Didinginkan biar tambah nah, Kalau nggak didinginkan, nggak enak, guys. Nah, ini sudah diiris, guys. Sekarang, hai, kita cek. Kalau wortelnya enggak usah banyak-banyak. ini aja guys wortelnya ya enggak usah banyak-banyak yang penting buat warna-warni lah sekarang dikasih berambang guys ya berambang diisi guys tipis tipis ya guys aduh mudah kok guys mudah nggak gak udah sekarang jamur ini jamur kuping tadi udah aku rebus bentar guys kalau jamur kan nggak boleh dimakan panjang-panjang, guys. biar kelihatan cantik, nah, guys. terus, tapi ya, guys ya. tapi, nah ini, potongin sama Nah, ini dia. Udah siap acarnya ya, guys. Ada manisnya. Ada kecutnya. Ada pedas. Mantap, guys. Nah, ini ntar ditaruh di kulkas ya, guys. Biar tambah mantap rasanya. Pedas, manis, kecut. caranya enggak ribet caranya mudah sekali jangan lupa like, subscribe, dan di tombol loncengnya di share ya guys ya jangan lupa terima kasih sudah siap, guys. Ditaruh di kotak ya. Di kotak terus lalu ditaruh di dalam kulkas. Biar dingin, guys. Kalau dingin itu acar itu tambah mantap ya. Nih. Pedas, manis,